Saat ini ingin ku jumpa dengan melepas rindu yang selama ini terpendam. Izinkan aku bercanda bersama, kita bersama saling membagi rasa. Selasa dunia, tak ada artinya Bila hidup ini, tanpa dirimu Hanyalah kau seorang yang merasa Datanglah kasih dalam rindu Aku akan selalu menunggumu Percayalah kasih dalam kesungguhanku seling aku cinta kau lebih dari segala-galanya lagu ini saya buat untukmu saya slalu satu dia tak ada artinya bila hidup ini tanpa dirimu Seorang yang memahamiku dalam segala. Sungguh aku cinta kamu. Datanglah kasih dalam rinduku. Aku akan. Saya langkah, sih, dalam kesungguhan Sungguh, aku cinta kamu. Datanglah. I love like you